Youtuber menjadi salah satu profesi favorit saat ini karena di samping dapat meraih popularitas, kamu juga bisa mendapatkan uang melalui YouTube. Namun, keberhasilan seorang Youtuber itu tergantung kepada view atau tampilan tayangan YouTube. Semakin banyak penonton yang melihat video kamu, maka semakin besar kemungkinan kamu menghasilkan uang dari YouTube. Berikut ini adalah beberapa cara menambah view YouTube yang efektif dan bisa kamu lakukan. It's, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe bagi yang belum subscribe ya. 1. Memperhatikan thumbnail YouTube Kamu mungkin sering melihat YouTuber yang menggunakan thumbnail besar disertai dengan judul yang mencolok pada video mereka. Pada dasarnya, fungsi thumbnail memang seperti balio yang bisa memancing user untuk menonton video kamu. Tapi ingat, sebaiknya penggunaan thumbnail ini jangan berlebihan, atau hanya menjadi bagian dari clickbait saja. Thumbnail yang baik adalah thumbnail yang mewakili isi di dalam video, bukan thumbnail yang sensasional. Dua, buat judul video yang menarik. Gunakan judul yang memiliki panjang antara 40 sampai 50 karakter. Judul dengan panjang seperti ini memiliki peringkat terbaik di YouTube. Tiga, buat tag video. Selain memperhatikan dua hal sebelumnya, view video juga tergantung pada penggunaan tag yang benar dalam video. Tag video akan membantu kamu dalam menerapkan strategi SEO YouTube. Di samping itu, tag video juga memiliki hubungan yang erat dengan peringkat video di YouTube. Salah satu upaya yang bisa kamu praktikkan untuk membuat tag video yang tepat. 4. Perhatikan tren video. Perlu diingat bahwa tren video akan selalu berubah-ubah dan tidak ada yang abadi. Itulah mengapa kamu harus terus update tentang tren yang bersinggungan dengan channel kamu. Salah satu cara untuk mengetahui tren adalah melalui Google Trends. Namun, perlu diketahui bahwa setiap tren tidak harus kamu ikuti secara mentah-mentah. Solusinya, kamu bisa melakukan seleksi terhadap setiap tren dan menyesuaikannya dengan tipe konten pada channel YouTube milikmu. 5. Buat video ke dalam playlist. Membuat playlist untuk setiap topik pembahasan yang sama akan lebih menarik pengunjung untuk mengklik dan mencari tahu isi playlist tersebut. Di dalam playlist juga terdapat fitur autoplay yang tentunya bisa menjadi salah satu cara menambah view YouTube karena setelah selesai menonton satu video, maka secara otomatis penonton akan diarahkan ke video lainnya dalam playlist tersebut. 6. Upload video pada waktu yang direkomendasikan. Cara menambah view YouTube yang terakhir adalah dengan mengunggah video pada waktu yang direkomendasikan. Dengan mengunggah video sesuai dengan rekomendasi waktu yang diberikan oleh YouTube akan meningkatkan kesempatan videomu untuk lebih banyak ditonton oleh audiens. Nah, itulah cara menambah view YouTube yang efektif dan bisa kamu coba praktikkan. Tentunya upaya-upaya ini harus dilakukan dengan konsisten agar kamu bisa melihat perubahan signifikan pada view YouTube kamu. Nah, untuk mendapatkan jumlah views YouTube yang efektif, InfoNiaga bisa membantunya. Jika kalian ingin membeli layanan views YouTube, subscribers YouTube, dan juga jam tayang YouTube, silakan hubungi nomor yang ada di InfoNiaga atau DM di Instagram InfoNiaga. Oke, okay, sampai di sini dulu. Semoga info ini bermanfaat dan tetap semangat untuk selalu berkarya. Dan terima kasih karena telah menonton sampai akhir ya.